Ya, hari ini saya mau bahas eh, video bekam eh, bekam dari channel channelnya orang itu dia kebetulan lagi bekam nah cuma ini salahnya ini, coba kita tonton dulu ya videonya Nah ini, this is it is covered by heavy smokers. Stop before it's too late. Nah ini videonya bahaya perokok. Jadi, ini bekamnya itu yang dibekam perokok, kayak gitu. Nah, kita bisa lihat ini videonya ada 18 cup dipasang. Sebenarnya ini terlalu banyak ya kalau 18 dipasang secara langsung ya. Paling banyak itu 9 biasanya Kalau bekam umumnya itu 9 bahan kurang, kurang dari 9 Sesuaikan diagnosa. Ya, nah kalau kayak ini banyak kan ya. Salahnya nah, pertama Di ini kita lihat air. dulu videonya. Ini adalah toksin. Nah, ada ada ada, ada yang buat orang Dia oh, oh. dia lagi jelasin itu udara-udara itu sama cairan dalamnya. Kita akan akan kita dan dia bahas mana yang bagus bekam atau lintang. Saya kurang begitu paham ya Bahasa aja bahasa Melayu Tapi kalau menurut saya Bekam itu sama lintah ya tergantung kebutuhan Bukan Mana yang lebih bagus Tapi tergantung kebutuhan Mana yang dibutuhkan untuk Pakai lintah, mana yang dibutuhkan eh, Harus dibekam gitu. Ini kita cepatin Terus yang kedua <tik> ya ini terapisnya nih dia nggak pakai sarung tangan terus pakai tisu sebenarnya tisu itu kurang bagus ya buat ngelap bekam bagusnya kain kasar apakah ini praktek bekam mandiri atau praktek oh bekam mandiri sih di rumahnya sendiri kan kayak gitu tapi kalau bekam untuk praktek terapi ke orang lain ya ini Ilegal ini Cara ngambilnya aja salah Cara ngambilnya salah Darah kotor nih macam mati ayam Geli Ditaruh di piring, di kasih. Nah, ngambilnya salah, paket. Kok lagi diambilnya tuh sampai ada tumpah-tumpah ke badannya. Sebenarnya, kalau sama ke itu nggak boleh sampai ada yang tumpah ke bawah. Itu ya bagus, itu tidak tidak etis, nah Masa itu jadi yang tumpah masalah. itu. Bicara ngambil darahnya yang sudah di itu salah, nah sampai netes ini. Kalau terapis benar-benar ya. Oh sampai Ditaruhnya sini biasanya ada pisau biasanya supaya nggak masuk ke celananya itu nah ini ada blister blister itu dia terlalu lama atau kekencangan dia bekam tuh nggak boleh sampai ada blisternya suaranya anu banget kan Ui, banyak banget blister ini nah dan sampai di jumlah-jumlah ini buat apa ini <laughs> ya, bisa gede-gede banget berarti ini bekamnya kelamaan sudah ini. atau dia terlalu kuat gak bagus ya itu salah ini kita tengok panjang gak? tengok, kenapa lagi? ha? malah dimain-mainin. Ya darah bukankah sebenarnya darah penyakit ya kotoran. Kalau malah dimain-mainin sama terapisnya ya, sebuah kesalahan itu namanya. Nah sampai blisternya itu, katanya setoksik, padahal, tidak toksik sih. Ada lain. wah oh, ini banyak banget ini diharusin itu sakit tuh ah, itu boleh. Boleh. Oh, okay. Buri, buuri, eh, eh, jadi kalau sudah bisa ini teruk. harus dicolok katnya, okay. tapi apa-apa juga sih Habisnya harusnya abis pecah ini tuh kasih jahe itu. Ya, kita nak. Pakai ditimbang segala hmm. Harusnya nggak untuk main-main gini ya darahnya. Apalagi terlalu dekat dan orang banyak. Karena darah itu ada penyakitnya. Kalau dimain-mainin malah nanti malah ketularan lagi well, itu pakai sendok sendok makan, sendok minum ada kesalahannya nih oke okay. berubah seminggu sekali selama tiga kali berkekam kok berkekam terlalu banyak seminggu sekali selama tiga kali maksudnya seminggu sekali kah? apa seminggu tiga kali? apa seminggu sekali? setiap minggu sampai tiga kali kemudian rukam tiga atau empat bulan sekali kalau berdasarkan hadisnya itu kan kita bekam uh, setiap bulan ya setiap bulan setiap tanggal ini yang disudahkan 17-19-21 ya, jadi seperti itu uh, ini bekam yang tidak dihancurkan banget ya Sampai kayak gitu tadi Oke itu aja Jadi semoga Pembahasan ini Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh